lampu mata kuliah simulasi model pada pertemuan kali ini kita akan e, membahas tentang simulasi model jadi sebelum kita mengenal simulasi lebih jauh. Oke, kita lanjut e, tentang membahas pemodelan dan simulasi ya. dari tadi saya sudah perkenalkan diri saya Maulana Kulas dari industri beberapa mulang nanti kalau ada pertanyaan yang silahkan untuk uh, ke nomor kontak saya ya. Oke di sini pengantar simulasi model ya sistem lingkungan model dari sistem hubungan sistem model dan simulasi lingkungan tugas di mana kita nanti di setiap pertemuan, kita bisa mengerjakan soal latihan dan tugas. Berikutnya, di sini kita akan menganalisa kemampuan sistem kunci keberhasilan dari implementasi model. Di sini kita mengimplementasikan sebuah model yang kita menggunakan dengan simulasi sistem. Atau simulasi model konsep dari sistem itu sendiri. Ya, sistem menjadi bagian yang harus dihadapi manusia sejak diciptakan. Sistem Tata Surya misalkan, yang itu sejak bumi ada itu sistem Tata Surya sudah ada, sistem bumi, sistem alam dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini, sistem menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan untuk menciptakan kemajuan secara secara berpikir atau secara pelaksanaannya Namun di sini kita e, mensimulasikan ini, ya, ke kaidah kerja otak manusia pada tempat simpanan data dan proses pengolahan data dan lain sebagainya. Nah di sini telah manusia terhadap persoalan pemikiran kesisteman, ya. Jadi pada dasarnya katanya sistem, jadi dibuat diberi kesistemaan. Pemikiran ini sejak 1940, yang dikatakan sebagai sistem thinking. Ya. Penelitian operasional, management science, atau analisa sistem telah menggunakan pemikiran kesisteman. Berarti sistem, kesisteman itu menggunakan sebuah sistem. Interaksi antara bagian sistem sharing dinyatakan dalam terminologi kuantitatif ekspresi matematika ya. Terus langsung di sini berikutnya adalah bagaimana konsep sistem yang kompleks, solusi. Ya, di sini bagaimana kita uh, mendalami sebuah masalah yang sangat kompleks untuk tahu solusinya bagaimana. kompromi terbaik jawaban dan pertanyaan. Kemampuan kodrat manusia di sini adalah, pertama adalah kecerdasan, menemukan solusi derajat berbeda-beda. Nah, terus yang berikutnya adalah persepsi terhadap masalah, bersama dengan kecerdasan, mampu menganalisa kecerdasan, memecahkan masalah. Falsafah hidup, pengaruh terhadap keputusan. Yang berbeda dalam persoalan yang sama. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain dalam arti ketika manusia memiliki suatu masalah maka di sini pasti ada solusi. Tidak cukup sifat sikap, naruliah tetapi perlu telaah mendalam agar tepat. Nah, berikutnya adalah mengapa perlu pemikiran sistem, ya, metode analisa tradisional tidak bertambah penyelesaian solusi karena ya meningkatnya kompleksitas masalah perlu koordinasi dengan baik di sini kenapa perlu adanya pemikiran secara sistem ya jadi kebutuhan akan efisiensi efektivitas di sini adalah lamanya penyelesaian berarti karena lamanya penyelesaian kita memerintas ya, berikutnya Sering intuitif tidak terencana salah sasaran Dalam arti ketika kita melakukan suatu dalam sikapnya yang nyata Kita membutuhkan yang namanya uh, perencanaan Sehingga dengan adanya perencanaan minimal mengurangi kesalahan Yang mungkin saja akan terjadi Ya walaupun dengan sistem ataupun tidak dengan sistem Kesalahan itu mungkin saja terjadi Tapi sehingga ketika sudah mensimulasikan menghindari hal-hal. Okay, di sini bagaimana? Apa itu sistem? Jadi sistem ini rasa ingin tahu karena berada dalam lingkaran sistem, perubahan sistem. Ya, apa itu sistem? Ya. Berikutnya. Manusia terus berada dalam sistem transportasi, sistem kesehatan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sistem lainnya. Banyak perusahaan-perusahaan, ataupun kita belum berlanjut tentang bicara tentang perusahaan atau organisasi minimal. Kita mensimulasikan apa yang akan kita kerjakan. Ya. Oke, Lanjut, rasa ingin tahu kualitas terbaik, minimalisasi kehilangan, waktu biaya berpikir yang lebih baik. Dalam arti di sini, kenapa sih kita harus me apa, membuat sebuah simulasi? Simulasi itu adalah mewakili apa yang akan kita kerjakan. Dalam simulasi ini, kita tahu apakah ini berhasil atau tidaknya. Itu tergantung pada saat kita mensimulasikannya benar atau tidak. Walaupun dalam simulasi sudah kita yakinkan benar, baik, tepat, tapi antara simulasi, dengan kenyataan mungkin nanti akan ada perbedaan setidaknya dengan simulasi itu menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke berikutnya dari luar sistem isogen. ya. Sistem keluarga ya, memiliki elemen misalkan suami istri anak mertua pembantu dan lain sebagainya. Berarti dalam uh, ini elemen sebuah sistem keluarga. Elemen perahu. Elemen perlu saling interaksi untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri ya. sistem, ya, jadi sistem itu mempunyai ciri-ciri adanya sekumpulan elemen. Ya, pastinya adanya sekumpulan elemen karena kan sistem saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Adanya interaksi di antara elemen tersebut, ya, interaksi di sini. Bayangkan, kita sebuah motor, ya, kendaraan itu adalah sebuah sistem transportasi, sistem kendaraan di mana antara yang satu, komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, dia saling berhubungan saling berinteraksi mempunyai tujuan dan koordinasi yang kompleks ya. beberapa definisi sistem yang ada tetap berada dalam lingkungan poin-poin di atas oke, nanti selanjutnya kita ini menurut para ahli. Ya, law 2004, sekelompok komponen yang beroperasi secara bersama-sama Untuk mencapai tujuan tertentu atau sekumpulan entitas Yang berindak dan berinteraksi bersama-sama untuk memenuhi suatu tujuan aerologis. ya. Di sini ada, apa itu sistem? Nah, contoh di sini sistem lalu lintas, sistem politik, sistem ekonomi, sistem manufaktur, dan sistem lain dan lain sebagainya Kenapa sih kita harus bicara tentang sistem? Lingkungannya apa ya sih sistem tadi kita bicara tentang sistem keluarga berarti ada anak istri orang tua mertua pembantu dan lain sebagainya. Bagaimana kita di sini dengan sistem lalu lintas bayangkan kita adalah sebuah sistem yang harus berhenti pada saat lampu hijau kuning berarti berhati-hati apakah itu akan menjadi hijau atau menjadi merah salah satunya karena di sini sistem itu harus berjalan dan harus dimengerti dengan nilainya Sistem politik, ya. di sini sistem politik eh, Antara hubungan eh, yang lain dengan yang lain itu harus saling terintegrasi ya Sistem ekonomi, apalagi sistem manufaktur Apalagi di sini kita eh, lebih bahasnya tentang sistem manufaktur Simulasi memodelkan bagaimana kita nanti akan mencoba melakukan suatu model nah, sistem layanan dan sistem lainnya sistem layanan kita misalkan di sini dengan sistem layanan yang dikatakan bersimulasi model antrian discrete atau misalnya kontinu atau cooperatif dan lain sebagainya oke okay. fokus utama dari sistem manufaktur dan layanan adalah proses material informasi sdm kualitas kesulitan dalam menentukan batas sistem ya benar ini karena banyaknya interaksi antara elemen di dalam grup nih misalnya sini adalah ah jadi sebelum kita membuat model itu harus tahu sistemnya ya kita misalnya membuat sistem manufaktur atau sistem informasi sebelum kita membuat modelnya kita harus tahu eh, pengetahuan tentang apa yang akan kita buat ya Oke, lanjut di sini. Apa itu sistem pemodelan perlu pengetahuan yang cukup terhadap sistem yang akan ditra. Analisa. Analisis hanya bisa mempelajari perilaku dari sistem tetapi tidak memodelkan bagian dari suatu sistem. Model yang baik bukan semata mengambil semua bagian sistem, oke? Tetapi perlu menelaah, mengkaji, membuat, prediktif dari kajian yang mungkin. Atentitas ya. dan atribut. Ya. Atentitas adalah di sini item-item yang diproses. Nah, di sini ada atletik khas, biaya, bentuk, prioritas, kualitas, kondisi. Atribut, segala sesuatu yang menjadi properi dari Identis, identitas, ya, misalkan kasir sebagai identitas. skill, kasir adalah sebagai dari bentuk-bentuk identitas bernyawa, tidak bernyawa, tidak dapat diraba atau disini sebagai abstrak. Oke. Okay. Berikutnya, aktivitas atau delay, ya di sini aktivitas kejadian yang dilakukan. Sistem baik langsung atau tidak dalam proses identitas. Contoh aktivitas melayani pelanggan, ya, memotong part, dan lain sebagainya. Delay, keadaan di mana durasi proses tidak diketahui. Contoh delay menggunakan untuk dilayani dan suatu sistem antrian menunggu. Jadi, delay akan terlihat pada saat melihat kesimpulan dari proses yang berlangsung. Aktivitas merupakan bagian dari perencanaan model. Bagaimana di sini adalah kita sumber daya dan kontrol. Ya, Sumber daya segala sesuatu yang dapat membantu aktivitas. Contoh di sini sumber daya, fasilitas pendukung, peralatan, personel, dan lain sebagainya. Karakteristik kapasitas kecepatan waktu, siklus, dan rehabilitasi. Kategori manusia bernyawa, operator, dokter, perawat dan lain sebagainya, tenaga listrik dan lain sebagainya. Di sini, bagaimana kita lanjut sumber daya manusia baik kontrolnya, kontrol mengatur bagaimana, kapan dan di mana aktivitas dilaksanakan pada tingkat tinggi, penjadwalan, rencanaan dan kebijaksanaan pada tingkat rendah, pengendalian dalam bentuk prosedur tertulis dan logika. Pada semua level, pengendalian menyediakan informasi logika keputusan bagaimana sistem dioperasikan. Kinerja sistem di sini, aliran waktu, utilitas, nilai waktu, waktu tunggu, rata-rata aliran, tingkat antrian, produk di, produksi ini variabel keputusan. Ya, variabel keputusan yang independen, tidak tergantung. Perubahan nilai akan memberi efek perilaku dari sistem variabel respon. Ya, mengukur performasi dari sistem memberikan respon pada variabel keputusan tentu tertentu. Contohnya jumlah unit yang rata-rata penggunaan sumber daya pada simulasi merupakan variabel yang dependent. Artinya dependent di sini. Memerlukan variabel yang lain tergantung pada nilai variabel independen. Independen berarti dia sendiri. Eksperimen tidak dapat memanipulasi variabel dependen. Variabel keputusan nah, di sini, variabel set, ya variabel yang menandani status dari sistem pada saat tertentu merupakan variabel mana tergantung pada variabel independen. Sering tidak diketahui pada saat percobaan sehingga tidak dapat langsung kontrol seperti pada variabel keputusan. Pendekatan sistem berkualitas dengan bagaimana masing-masing kesulitan kesatuan pendekatan integratif desain sistem. Oke, sini bagaimana nanti kita buat sebuah sistem Uh, yang nantinya ya di sini kita di sini kita akan uh, membuat penjabaran tentang di mana mesin ya sistem mesin ATM, bagaimana sistem mesin ATM, identitasnya pelanggan, aktivitasnya pengeluaran uang. Kontrolnya di sini status mesin ATM. Misalkan rusak, sibuk, atau panjangnya antrian. Ya, kejadiannya ini sebagai kedatangan dan keluaran pelanggan. Oke, baik lagi yang tadi menurut selesai, SPBU. Misalkan SPBU di sini, SPBU di sini pelanggan pasti aktivitasnya adalah kendaraan sumber tangki minyak jumlah minyak aktivitas pengisian minyak ya. terus di sini ada status tangki kosong atau tidak kejadian kedatangan keluaran pelanggan SMS ya. SMS ini bagaimana identitasnya sebagai pesan kesibukannya atau sumbernya disini adalah kesibukan server atributnya panjangnya dan tujuan ya belum dibaca dan lain sebagainya. Kejadian pesan sampai ke tujuan. Ya. Terus potong rambut. Bagaimana di sini tercatat potong rambut pelanggan. Terus di sini sumbernya adalah potong rambut. Atributnya rambut panjang. Karena kenapa di sini atribut karena orang yang datang ke potong rambut pasti kan rambutnya. Oke sampai di sini dulu pertemuan pertama dan pengenalan tentang simulasi model dan nanti sampai pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan ada praktikum yang, yang lainnya